Tumbas. Asik kakak Maso Assalamualaikum Selamat pagi Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada Pagi ini saya Mengunjungi Mas Loso gunanya Untuk eh, Apa namanya Untuk mengetahui Cerita penunggu Hutan desa Jambiwangi ini ini Mas Loso kebetulan yang di sini sudah tinggal di sini sendirian sejak lebih dari 15 tahun yang lalu sebelum adanya pohon pinus ini sudah tinggal di sini. Ini Gubuk Mas Loso. Nah, yang ingin tahu siapa Mas Loso, Silahkan disimak di video-video saya sebelumnya. Mas Loso sendirian tinggal di sini sudah lebih dari 15 tahun ini kita mau menemui Mas Lohso Mau tanya siapa? Katanya Mas Lohso pernah ditemui sosok penyunggu tengene. Piye, Mas? Iye, Mas. Ngaret. Saman? Saman. Hmm. Wes nang ndi, Mas? Wes mari aku. Oh. Wes mau li ngene. Waras? Iye, sehat. Nih, nak gawone kopi karo budal hmm. apa nanti kita tanya tanya mas Loso siapa sosok yang pernah menemuinya di hutan ini apakah sosok itu iya mas ini seminggu oh ini video agak panjang ya, memang sengaja tidak saya potong supaya tahu keasliannya dan ini benar-benar asli tidak saya buat-buat ini kuburan atau makam tua yang pernah saya tunjukkan di video sebelumnya ini kurang lebih berapa lah, ada 100 meter lah dari kebuk meseloso ini makamnya juga, kita tanya Mas Boso, kira-kira makam siapa ini? Ini makamnya. Assalamualaikum, ini makamnya di nisannya terbuat dari batu alam, batu alami, dan ditumbuhi oleh pohon, -Pohon puring, kenapa pohon puring sebagai penanda uh, kuburan? Nah pohon puring itu mudah sekali hidup dan matinya itu, walaupun sudah ditebang, tidak akan uh, tumbuh lagi. Ini Mas Lasa, Mas, ini kuburan siapa? So. Ya? Kuburan siapa? So. Yang keras ini? Kok puring kini? Saya lihat, ya negara kata negara oh Om Bian kini perkampungan. Oke, kalau nggak. Per dia, perkampungan, ini kok Mung hmm. Yang gitu ya. jadi, jadi gini, ini dulunya perkampungan tempat ini. Sebelum adanya oh, pinus, satunya ada pinus segi mas, dulunya oh bion jati, om dulunya ini pohon jati, karena ada permacaan ini dikasih sekarang ditanam pohon pinus. Usia pinus ini kurang lebih smp romas, ini romblot tahun mas. Eh? Saya sekarang ada apa nanti? Mau tolong keluar tahu? Mau apa? Oh, jadi ini ini mas Roswa juga menceritakan bahwasanya pernah di Iku di, adalah yang seorang Ini ngomongnya. Hmm, oh, oh, hmm. Mas. Sab, seng, iki sampeyan diceduki tingkle di... gubuk kono, enggak nih mau, jadi, lanang itu, itu, nah, nah, terus, terus yang sampean tahu cerita aku, tahu enek iku manggoni, nggak mereka sih, manggoni neng neng neng kulan gubuk kono, neng gubuk, lebih dari gubuk gubuk Danyangi lanang po itu. Lanang nenek wedok tok. sing wedok rupo apa? Ngeruh wae, Ayo, ula. ya. Ayuk, ayuk ulo. Gitu ya. Eh, sing sing tau ngomong jare nek ula kuwi. danyang sing malih ya. Gitu, oh, nek malih dadi ula. Sing wedok itu Ayo apa? Lomba hadiahnya, wangi putih, apa ngan? biasa nggak kerjaan kayak wangi wangi lagi, tapi ayu wangi, kambing nih kambing, kambing biasa nih, nggak kerjaan lagi. Wali ku, nggak, jadi ama gua, berarti dia terus, berarti nggak ngeleku Jadi nengkene, berarti alas lagi sih, iya, senyum sih, lagi sih, senyum sih, lagi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 Sampingnya ini. ini, di samping kuburan ini ada sendang. Ini saya tunjukkan juga. Saking beli emas, ini Ini sendangnya yang di dekat kuburan tadi, di bawah kuburan. Ini, sendang ini, ini, ini, biasa ini, oh, ini, biasa, ini, sendang ini, anu. Oh, ini, ini, sendang Miki mawon iki. Bari Mas, sing itu nyetui sing jeri ulayu iku, kaya sampean tau crita Danyang sing sebelah ini kono udah oh, KB Danyang jadi da, ini ada oh, apa mas? Jenengi danyang isi, isi nunggu lah, katli katli katli ya ini kan? dalang, neng kulan, neng dalang, neng. Uh. Neng di? Neng. oh neng lemah uh. neng sor, neng sor uh. saya ini ngamuk, eh? Baik, Mas Loso cerita kalau sering ditemui Danyang di kubuknya ini kalau malam. Ya ada pingpira, Mas. Oh nyetuk isamen kena sepisan. Pas gue rupa wong nganu danyang. yang biasa. Oh, hmm. hmm. yang biasa, tapi hmm. yang, biasa, yang, biasa, yang, biasa. Hmm. yang Kawasan, hmm. kawasan, hmm. kawasan, kawasan, kawasan, kawasan so, Katli. Dan yang menunggu hutan ini namanya Katli, Maka itu yang disampaikan ma di, Mas Loso. diceritakan Mas Loso ini dulunya adalah hutan jati karena sudah ditebang iya oh. oh soalnya sini Purworejo itu <coughs> tadi Kak KB pindah pindah itu pindah pindah lokasi tok ya pindah-pindah gondok pindah okay. yang Purworejo itu. Iya pang pang sarane kan hmm. nah, ya Tapi nah, hmm. oh, kan. Oh, Pira oh, bian, nah Pirang wong pirang omah ning Oh, berarti ngerti ya mas. Oh, dapat baru jangan hasil ini? Oh, Oh, melok ini? Ini Pak, jadi nantur. jadi ku, ku dasarnya, dasarnya Oh iya iya. Tapi udah. kira-kira ini pun ini? Selasa menceritakan ini dulunya uh, alas ini atau hutan ini dulunya ada hutan jati. Setelah ada penebangan dan dulu ada perkampungan di sekitar sini. Setelah pohon jatinya ditebang, terus ditanami pohon pinus ini, mereka uh, pindah tempat, pindah dipindah rumah ya semuanya pindah dari sini. Dan ini Mas Loso ini aslinya adalah Orang Solo Boyolali yang kalau lebih untuk lebih tahunya silahkan nanti ditonton video-video yang sebelumnya Ini Mas Loso tinggal di sini seperti ini tempat tinggalnya Tadi diceritakan kalau tangannya ada di sebelah sana Di agak jauh dari sana itu di bawah pohon mauni katanya